Assalamualaikum Solmit, ketemu lagi di masalah emang Rada. ada dengan Mimi, Cindy, dan juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Seperti biasa, Solmit, kita awali <coughs> episode terbaru <coughs> ya ini dengan masalah. Pokoknya kalau nggak antara Mimi atau Cindy udah deh <coughs> kita ya, Sin. Kalau kita berdua, <coughs> temu Mbak Inka. Total, uh, ada masalah tandanya kita punya masalah. Iya. Nah, kali ini apa sih masalahnya sih? Coba-coba kalau ini masalahnya adalah uh, masalah persiapan pernikahan. Hmm. Ya. Karena kebetulan aku kerjanya di WO. Hmm. Jadi seringkali mendapati permasalahan di lapangan ketika sedang mempersiapkan sebuah pernikahan, lalu terjadilah perdebatan atau keributan di antara kedua belah pihak keluarga calon pengantin oh, gitu Mbak yeah. e, permasalahannya macam-macam gitu mulai dari adat mm -mm. bahkan ada juga yang hanya karena tempat duduk yang <laughs> tidak siapa sesuai yang lamin. Mm -mm. <laughs> siapa yang bisa disalamin atau pengaturan tempat yeah. duduk tidak sesuai itu yeah. bisa tidak jadi menikah gitu yeah. padahal menikah itu kan ibadah ya Mbak ya mm -mm. tapi kok bisa-bisanya di sini di kita, orang kita agamanya Islam, tapi tidak menjadikan ibadah itu, eh tidak menjadikan pernikahan itu seolah-olah sebagai ibadah gitu loh ya, siapannya, unmi apa pengalamannya? ya lah, gue mah pelaku lah dulu, <laughs> yang pernah menikah pokoknya ya itu uh, entah kenapa gitu, mindset orang kita kali ya mindset di lingkungan itu pada saat Memutuskan untuk menikah, tuh, kayaknya mindsetnya tuh adalah, "wah, siap-siapnya untuk berdebar <tuk> antara." keluarga, CTPW hmm. dan keluarga CTPW hmm. itu yeah. gitu. Yeah, nah, yeah. Itu, mbak, emang, emang harus gitu, apa mbak? Kalau mau menikah bisa kan, gitu maka, gitu maka ya, ya, bisa kan mbak? Jadi terus jadi mana-mana bisa kan mbak? Jadi enggak masalah gitu. Ya, yeah. kita dan Sebenarnya kan kita mulai dari selalu kita mulai dari uh, awal dulu kepahaman kita bahwa perdebatan terjadi karena berbeda persepsi, yeah. ya mm. kan, ya kan. Mm. Nah berarti kan Uh, kenapa itu terjadi di setiap uh, peristiwa Termasuk sekarang pernikahan misalnya hmm. Perbedaan persepsi lah memang yang melatar belakangi perdebatan-perdebatan uh, hmm. perdebatan hmm. atau perselisihan hmm. ini hmm. Makanya karena memang mungkin orang-orang gak ngerti penyebabnya apa ya Jadi termasuk saya juga dulu Jadi kalau aku tuh waktu mau menikah udah gini Wah siap-siap nih -siap, bentar lagi Ada aja pasti deh nah, Dan orang-orang iya, iya. selalu kan bilang kan, Lo siap-siap bentar lagi pasti ada aja Gitu ya, ya kan nah. Jadi uh, Sekarang kalau kita kan jadi tahu Penyebabnya apa sih Yang membuat ada perbedaan dan Perselisihan atau perdebatan gitu ternyata karena berbeda persepsi. Nah, hmm. alhamdulillah, kan kita sekarang udah ngerti. Hmm. Jadi, ya. di sini kita membantu untuk berbagi persepsi-persepsi yang bisa memudahkan uh, kita uh, melaksanakan ibadah itu sesuai dengan SOP yang Allah tentukan. Ya. Kan Allah, Allah itu kan memberikan uh, informasi ya bahwa... Yang namanya sesuatu dikatakan ibadah, gitu kan Ketika tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah ya. ya kan Dan dilakukan semata-mata lillahi ta'ala Dan udah gitu tentunya rasa namanya ibadah Itu seperti kita sholat nggak ada rasa was-was, gelisah, maupun bersedih hati hmm. Yang ada adalah Damai, Enak, ya. tentram bahagia Nah ketika ada rasa-rasa di luar rasa ini, ya. berarti itu saat itu sedang tidak menjadi ibadah gitu, hmm. nah, memang hmm. e, seperti tadi sini bilang, nama Mimi e, bisa nggak ya? bisa tapi kalau persepsinya berlandaskan adat budaya susah kan, uh -huh. misalnya ya. orang Jawa menikah sama orang Papua, orang e, me, e, Batak sama orang Sunda yang memang berbeda ya. Tentunya ya, pastinya akan ada Perbedaan, perbedaan ya. gitu. Tapi kalau eh, Kita berpegang Pada sesuatu yang Sama Semua orang pasti sepakat Pasti Tidak akan terjadi perdebatan gitu. Dan itu Hanya Nah, apa yang semuanya sepakat, Sampai. tentunya kalau spiritual kita berpegang pada Al-Quran Sekarang kan apapun eh, sukunya, bangsanya, ketika bicara kebenaran Al-Quran semua pasti sepakat setuju, okay. itu benar mm -hmm. Ya yeah. Ya udah itu paling gampang ya kan. Ya, betul. Yang bisa menyatukan hmm. semua adat. Semua Karena kan seluruh dunia loh ya. bisa, dunia ya. Dunia ya. Dunia bisa ya. sama. Iya ya. Ya, aturan Tuhan yang menciptakan kita kak. Iya. <Gülüyor> gitu. Jadi kalau misalnya pakai. <Gülüyor> Uh, tadi kursi gitu mm -hmm. kan kursi, kursi, kursi. berdasarkan nah, siapa yang patungan lebih tuh, besar siapa yang bayar deh. lebih banyak mm -hmm. terus uh, dia kedudukannya lebih tinggi harus di kanan mm -hmm. harus di kiri salam yang ngasih salam duluan mm -hmm. itu kan pasti bukan al alquran iya. karena gitu. kalau Al-Quran itu kan semua manusia sama jadi di mana aja ditempatkan dia mah terserah aja iya ya gak ada yang <laughs> gak ada bayang. iya macam. iya ada, ya, ya buat dia kan yang penting Akad nikah, ijab kabul, siang lima menit terjadi selesai. Sebenarnya itu yang intinya. Iya, itu, intinya tuk mempersiapkan tuk pernikahan iya. itu ya mbak iya. ya. Mbak iya. ya mbak iya. Itu aja ya, iya. bukan seragam yang Bo sama. Iya boleh, tapi ada perintahnya enggak. Kalau enggak hmm. ada perintahnya, hmm. ya kita enggak usah upaya karena bisa-bisa misalnya keterbatasan ekonomi hmm. Hmm. sampai kita ngutang ya itu kan enggak benar. Iya. Ya kan, hmm. nah jadi kalau misalnya, eh, yang penting kita dua kan kalau pernikahan, eh tiga pernikahan hmm. itu yang pertama, melamar nah lamaran di, agama cuma mengisyaratkan mempunyai persyaratan tiga hadir wanita yang untuk menyetujui, dia hmm. dilamar lalu pria yang melamar, lalu bapaknya perempuan yang merestui tiga hmm. aja, jadi kalau nggak ngundang yang lain Ya nggak hmm. apa-apa ya Sesimpel <laughs> Se itu, Se ya, itu. Dikol, ya. Jadi <laughs> jangan ada yang tersinggung, nih kan gak, Wah keluarganya tersinggung, nggak diundang Ter Sebenarnya kalau mereka mengerti berpegang pada itu Kan cukup, sudah nggak apa-apa hmm, ya. Justru semuanya mendoakan supaya semua sesuai selaras dengan aturan Tuhan hmm. Lalu yang kedua, hmm. hijab kabul hmm. Nah, ijab kabel juga kan cuma ada perempuan Syarat, ada syaratnya yes. itu kan dan semua sudah tahu kan yang penting yes, saksi, uh, ada saksi lansi, ya, semua lah itu. Nah, ya nah, yang ketiga adalah uh, jamuan mm -hmm. menjamu tamu. Mm -hmm, okay. Jadi kalau kita istilahnya resepsi, yes. nah, resepsi itu tujuannya kan jelas menjamu tamu mengumumkan sudah ada yang menikah tujuannya mencegah fitnah hmm. Hmm. Gitu. itu sebenarnya tujuan ya. menjamu ya? ya nah yang namanya menjamu namanya juga menjamu namanya menjamu ya tentu kita ikhtiarkan sebaik-baik uh, yang kita bisa jadi enggak lah masa kita menjamu tamu lalu kita taruh kotak angpau, <laughs> kan enggak gitu Hmm. Harusnya kan kita menjamu tamu, hmm. menjamu tamu ya sudah dijamu, hmm. mem memberitahukan, ya. dan gak perlu pakai uang juga boleh. Hmm. Misalnya ya sekedar menaut, misalnya bikin kartu, ya, uh, ya, mau ngasih oh, tahu kan, bahwa jamu, ya. sudah menikah, ya, ya, ya. jadi gak ada yang termasuk menjamu tuh yang ya, mbak, ya? ya nikah bukan nikah. termasuk memberitahukan. Oh, jadi, kan ya. menjamu cara, ya, ya. menjamu itu cara untuk menyampaikan. Ya, ya. Mengumumkan, ya, menginformasikan menginformasikan yang... ah. ya, jadi intinya menginformasikan ya, supaya tidak terjadi fitnah kok oh, gitu ya. enak ya, <laughs> ya telah taunya aja ada juga loh Mba, hmm. yang uh, karena dituntut harus harus meresepsikan, harus merayakan Tuh, gitu ya mm, mm -hmm. akhirnya ya udah boleh anak-anaknya menikah dulu tapi sirih dulu Kumpulin dulu uangnya, kan nanti kan kalau kan. uangnya udah ada baru umumin Gitu, ada loh mbak yang begitu permasalahannya. Iya, ya mm. itu kan jadi kayak pernikahan siri gitu ya Pernikahan mm. siri itu kan sebenarnya ada diatur di, di Al-Qur'an Tapi kan bukan untuk begitu Nah, gimana, tuh? <laughs> ya, jadi memang, jadi kalau orang yang seperti itu kan berarti ini uh, Memang tujuannya Pesta besar-besaran Hmm, balik hmm. lagi petunjukannya kan, ya. kan sebenarnya nggak hmm. perlu gitu tinggal akad nikah aja hmm, hmm. sesuai kan dijab hmm. kabul hmm. ya sudah nah nanti kalau misalnya emang mau uh, apa ada, ada acara apa silakan ditunda boleh tetapi bukan berarti uh, menjadi, menjadi ya, penundaan akad nikah hmm. oh. Sebenarnya intinya uhum. adalah akad nikahnya Akad nikahnya Bukan, bukan, bukan koen, pestanya. Persepsi, pestanya Nah, nah kalau ini kan pestanya Yang difokus di, ya, ya, Tujuannya adalah ya. Ya. Hmm. Hmm, Jadi balik lagi ya Kalau tujuan menikah itu Memang benar-benar untuk ibadah Otomatis ya. apapun yang hmm. kita lakukan harus yang sesuai gitu ya Kayaknya ibadah gitu ya. Ibadah, dan kalau emang tujuannya ibadah, ternyata yang pertanyaan tadi mbak Enggak bilang ya satu dua tiga itu ternyata hmm. enggak. Gak ada konsep Kita mau lamaran aja persiapan <Sugiotikan> Tapi ya. mm. dari awal tuh kita udah tahu nih oh. oh. Ini mm. tujuan kita ini ibadah atau bukan dari awal udah tahu. Tahu nggak dari mana? Persiapan kalau persiapannya ibadah dia tahu bagaimana menikah itu ada tugas imam, tugas istri, istri. Gitu ya, tugas anak lalu dia akan mempersiapkan bagaimana saya, tugas saya nanti sebagai suami dia akan bagaimana sih tugasnya harus punya kemampuan apa sebagai istri juga gitu harus rela yang dulu dikerjakan pada saat belum menikah, sekarang gak bisa Selama pasangan nggak setuju, nggak bisa lagi Nah, gimana gitu Jadi banyak sekali e, Bagaimana kalau misalnya e, Dalam rumah tangga itu kan banyak badai ya Persoalan-persoalan hidup kan banyak nggak ada yang namanya rumah tangga Bebas kasih. dari permasalahan <tuh> Pasti cobaan Tuhan kasih Nah, hmm. bagaimana menghadapi itu Kalau kita dikasih Kenikmatan Misalnya, wah oh, dapat uang dapet, Kita nggak perlu belajar tapi masalahnya bagaimana kalau ternyata kita nggak punya anak Bagaimana kalau ternyata hmm. punya anak tapi e, cacat Bagaimana kalau nanti suami kita stroke Bagaimana hmm. kalau istri kita kanker Itu semuanya harus dipersiapkan sebelum menikah hmm. Makanya persiapan pernikahan itu panjang Mungkin yes. setahun sebelumnya Ba <tuk> tapi bayangin, kalau sekarang apa, yang disiapin seragam, iyi, gedung, catering, undangan, iyi, siapa lagi Nah iyi, itu udah ketahuan dari awal betul. itu ini pernikahan sebagai ibadah ataukah iyi, pernikahan iyi, untuk status, status, ya apa aja banyak selain ibadah iyi. gitu luput semua sih aku itu. Iya, Rumah iya. Masih di ya, nikah yang pertama kepikiran, tapi seserahan semua yang branded. Waduh, iya. iya kan? Iya, iya. Itu karena mm, tidak iya. menyadari itu dua tahun pernikahan adalah ibadah, iya. ibadah ya. Iya, baru juga dua ah. tahun di cerai Iya benar. <laughs> karena iya. apa ya? Itu persiapannya. <laughs> iya ya, mbak, ya. Uh, uh, gitu. Ego iya pak ya. Gitu semuanya. Iya. Tapi kalau kita rasa-rasakan mm. gitu ya. Ketika kita memang uh, berpegang pada kebenaran Al-Qur'an, apapun yang diajarkan Tuhan dalam Al-Qur'an, uh -huh. masalah Mereka. emang ada. Mereka. Iya, benar. Sebenarnya, sesimpel Se wow, Semua itu semuanya, semuanya, semuanya, kita harus semuanya, semuanya, Banyak semuanya, semuanya, yang, yang, yang semuanya, itu ya Persiapan aku sebagai istri tugas Ya, suami tugas in, luar biasa banget. Persiapannya beda banget, tapi <laughs> beda coba tahun sebelumnya. Coba, nah. kalau kita ngikutin Al-Quran, semua orang yang punya nggak punya bisa. Bisa, enggak pusing ya, enggak pusing. Bisa. Semua bisa Iya. Lagi pula, uh, mempersiapkan hati itu kan nggak perlu, enggak perlu uang. Ya, uang. Kan? Mempersiapkan uh, kesadaran, persandaran, iya kesadaran. Kesungguhan. Uh, uh, ya kan? Iya, Wow. Jadi, hmm. jadi memang uh, terbukti uh, yang Al yang Allah katakan dalam Al-Quran Al-Quran ini tidak membuat hidupmu menjadi susah, jadi kalau sekarang kita merasa susah, banyak masalah, memang kita sedang tidak mengikuti petunjuknya dalam Al-Quran hmm. sebenarnya gitu ya mbak Senang Iya. Ya. gampang banget ya, sebetulnya gampang. ini kantornya hmm. Hmm. Hmm. kalau kita ada lagi merasa susah berarti ada ayat Al-Qur'an yang kita langgar. kita langgar. Iya. Uh. <laughs> Ini juga ya. Jadi banget dipakai <tuh> <tuh> Banyak kan, kan kayak ya. adat istiadat aja banyak bercampur Ayo. dengan mistis Ayo. ya kan. Seolah-olah Tuhan itu enggak ada. Ayo. Jadi seolah-olah semua diperumpamakan. Ayo. Rezeki Ayo. kayak tarik-tarikan ayam, Ayo. yang banyak rezekinya banyak Ayo. Ayo. padahal Enggak hmm. begitu, nah yang lucunya kenapa kita ikut-ikutan ya? Iya, gitu. dulu deh hmm. aku <laughs> Kalau aku soalnya sih, nah kalau aku bilang itu hmm. kebodohan yang universal <laughs> Iya ya iya ya, karena hampir dilakukan oleh semua orang <laughs> Kalau orang-orang tua -orang zaman dulu bilang, ini eh, filosofinya bagus loh filosofinya Iya, gitu. iya, tapi, ke, tapi filosofi Cuman, boleh kan? ketika selaras se Al-Quran Itu ya, itu, itu. filosofi Tapi filosofi, filosofi, filosofi tidak selaras se Al-Quran tentunya nggak ya, uh, bisa kita pakai ya, gitu, karena kan ya, Al-Quran dan Rasulullah udah bilang Semua kebenaran dikembalikan kepada Al-Quran oh. dan Sunnah kalau nggak salah kan kepada, filosofi. kepada <laughs> filosofi itu wah wah nih mm -hmm. ilmu baru betul mm -hmm. wawasan persiapan yeah. pernikahan mm -hmm. yang sesungguh-sungguh yeah. menurut Al Qur'an mm -hmm. jadi mm. memang untuk menyiapkan suatu pernikahan kita harus menyiapkan diri kita bukan keuangan kita kita harus menyiapkan kepahaman-kepahaman mm -hmm. ya kan kita juga harus mengenal diri sejati, kita harus mengenal Tuhan, dan ini tentu enggak enggak sebentar nah. apalagi Tuhan mengatakan ya bahwa wanita baik untuk pria baik, hmm. gitu kan pria baik untuk wanita baik, wanita buruk untuk pria buruk pria buruk untuk wanita buruk kebayangkan ya, berarti kan selama ini kan orang-orang kan gitu ya hmm. kalau mau cari pasangan baik tuh hmm. cari kesana tuh bibit kamu cari tuh. harus kamu harus cari pasangan yang baik ya Mimi hmm. Cindy cari yang bibit bebek bobot hmm. gitu padahal Arukan bilang kamu dulu yang berubah ah. baru akan kupertemukan dengan ya. orang yang Co -co -co <laughs> yang pantas memantaskan ya. diri dulu ya ternyata iya, kita memantaskan, yang... memantaskan, memantaskan diri dulu memantaskan memantaskan diri dulu kan begini bah, Betul. merasa pantas buat semua orang ya <laughs> aku yeah. yang pilih Iya, <h��> kalau kita kan, oh, ayo sini, Mama tahu yang paling cocok buat kamu. Sementara mm -hmm. akhirnya kita nggak melakukan perubahan. Iya dengan ya, ya. ya. <hala> Iya terjadinya ya, perccokkan dan itu penyebab penyebabnya. Jadi banyak debat ya, ya ampun mm -mm. banyak. Iya sih banyak yeah. banget ya, um, emangnya kalau kita nggak tadi yang Mbak Indra sampaikan um, itu terusin kalau emang kita nggak sadar bahwa tujuan menikah itu adalah Ayuh, ibadah ya, dan ya. yang harus dipersiapkan itu adalah ya. persamaan persepsi, mm -hmm. terus kita mempersiapkan diri Jadi menjadi yang wanita yang baik mm -hmm. ya yang baik itu mm -hmm. gile <laughs> ya. <Mesyut. Bener. laughs> selama ini Aduh, kan benar bener, -bener ya. Sangat urus ya, uh. selalu urus banget selama ini gitu. makanya di awal tuh harus terjadi ya. kesepakatan dulu ya, uh, ya. kalau aku kebetulan juga ya aku banyak belajar ya jadi waktu, aku juga gitu, aku sepakat dulu sama besan aku hmm. Hmm. Sepakat nggak ini untuk memfasilitasi kebahagiaan, jiwa titipan Ini ibadah, yang namanya ibadah nggak ada, yang namanya uh, Keributan, uh, perdebatan enggak ada, pokoknya yang membuat Anda senang, silahkan hmm. ya, Jadi memang, kalau ada perbedaan langsung kita nguluh, cuma ingetin lagi dari persepsi di awal Ini ini senang, oh ya udah. Tapi kita keburu begini mainkah? Loh kalau ibu senang silakan. Udah jadi nggak ada sama sekali. Ya, enak hmm. ya, nggak nah, gitu. ada sama sekali perdebatan. Menurut hmm. kalau menurut Alquran kan semua itu benar. Hmm. Yang penting jangan melanggar Quran. Udah. Jadi kalau <tuh> kalau orang lain punya pendapat berbeda sama kita, hmm. kan bukan berarti kita harus ponis dia salah. Hmm. Ya. Kalau dia juga sama dengan benar juga, kalau lihat Al-Quran dia juga benar, ya sudah kita sama-sama benar. Ya kalau sama-sama benar, ya, ya sudah kenapa di musuh didebat. di-debat. Iya, enaknya. <laughs> ya kira -kira. itulah namanya, malah kita jadi bersyukur. Berarti kita Dibantu dapat dapat bantuan uh, sudut pandang kira -kira. yang lain. Jadi kita hmm. banyak ya, sudut iya, pandang. Iya. Itulah namanya perbedaan pendapat rahmatan lil lil'alam dan pendapat rahmatan mil alam Dan itu hanya akan terjadi kalau sama-sama di awal udah sepakat tujuan Persepsinya sudah sama-sama itu. Pernikahan adalah ibadah dan paham pastinya yang penting saling mengingatkan jangan sampai apa-apa yang dilakukan melanggar Alquran itu aja sebenarnya. Iya. Itu makanya makanya kalau mau berpegang pada kebenaran. Cari kebenaran yang tidak mungkin Pernah salah, yaitu hmm. ya Al-Quran Al Al Kalau ya. manusia Apekankan Walaupun dia ]ar害. manusia bijak Dari seribu kebenaran yang miliki Pasti ada satu yang salah iyi. Minimal, iyi ya. karena h Manusia itu tempatnya, tempatnya salah Terbatas Walaupun mau pakai filosofi apa Tidak sesuai Al-Quran Ada kan pendapat turun-menurun Ajal, macam Nah Pertanyaannya cuma satu: mau enggak gitu berpegang pada? Uh, mau enggak ini tidak terjadi perdebatan, atau mau enggak ini menjadi ibadah? Hmm. Kalau kita berpegang pada filosofi, atau kita berpegang pada apa kata orang tua, berarti kan bukan "lelah" kita ya? hmm. Itu ya. Uh -uh, berarti hmm. ini nggak bisa dikatakan sebagai satu ibadah hmm. karena okay. persyaratan ibadah lelah kita, ah. dan ada aturannya. Hmm. Ada perintahnya. Jelas Kalau nggak ada perintahnya, walaupun kita katakan ini demi kebaikan, tidak jadar. termasuk ibadah. Wow, jelas itu. Iya, iya. benar. Tegangan hmm, nah. kita jelas ya sebagai. Iya, sebenarnya. Itu. Ajaran agama cuma tinggal mau menggunakan atau iya. tidak iya. mau atau. Iya. Enggak. Allah enggak tuh masalahnya. gampang. Allah tuh iya. sangat maaf pengasih maaf penyayang sangat sederhana, sangat simple yang bikin rumit ya kita banyak maunya keinginan kita ya, aduh nanti apa kata orang nanti aduh ya benar kita sendiri enak nggak ngundang banyak orang temen malah temen ini, temen kamu apa? nah itu wah pusing deh dan ini jadi ya tadi Baik, Inka juga kalau nggak salam ini juga bilang, selain menyamakan persepsi itu, memaklumi itu ya Mbak Iya. Ya. memaklumi itu mengalah lah ya, ya. Gitu. Nah, Sebenarnya itu, memaklumi gitu. itu karena dia tahu yang disampaikan orang itu juga kebenaran hmm, oh. yang tadi kebenaran, semua ya. kebenaran uh, lagi, uh, ya Iya, tidak apa-apa, enggak masalah ya. gitu Kayak jadi maklum, jadi iya. Yeah, yeah, kita yeah. bisa belajar, ya. Kita nggak paham Ya, sehingga pada saat menghadapi itu, udah tahu oh ini yeah. pahar, tidak. Aku agar. mungkin <laughs> lebih cepat mereka. Ya. <laughs> <laughs> Ada anak perawan di rumah, <laughs> oh, <laughs> oh, ya. oh, kan? Gak tahu juga, ya gitu. yeah. Oh, oh, oh, nah, ya. pas hari hmm. ini Tuh mbak nih, mimi jadi keringet dingin dengerin penjelasannya mbak ingkasin karena yang gue lakuin <tuk> kemarin pas mau persiapan nikah. Allah, hmm. iya <tuk> betul tidak ada. Kamu gitu gitu kan tujuan si ibadah dada, ya. Oh, oh, ya, tapi um, nggak apa nggak Alhamdulillah hari uh, hmm. da -da, apa, apa. Nah, ini ada. Ada baru? gue ya, mungkin lebih awal dari kamu <laughs> tidak ada jarak awal di rumah <laughs> jadi <laughs> aku nya dulunya mbak iya, ya mempersiapnya iya. dulu mempersiapkan PIN dan PIN PIN dan harusnya dan gitu. iya harusnya gitu jadi kita iya, juga pak. tahu uh, apa yang mesti dipersiapkan iya. lalu iya. anak kita mulai, -mulai dikenali bahwa iya. semua itu uh, membuat iya. yang membuat kita iya. tidak terjadi iya. perdebatan iya. dalam rumah tangga iya. adalah ketika iya, satu mulai dari tujuan ini ya Hah, dan semangat deh kalau udah gini ya. Jadi jelas ya, sesuai ajaran Al Qur'an. Makanya Ali mengal Qur'an ya, sil. Ali simple, sibar kalindas, tidak ada masalah, tidak ada perdebatan. Itu yang penting. Oke lah, Salim. Aku masih dijemering-ering-ering karena salah selama ini. Alhamdulillah dapat wawasan baru untuk kita memperbaiki diri karena tadi ya kena, kena banget, banget buat ini tadi baik ta bilang wanita baik untuk pria baik pria baik untuk wanita baik nyata bukan baik dalam arti yang bibit bebet bobot format tapi lebih ke kita dulu ya diri kita dulu mau memperbaiki diri mempersiapkan diri itu Terima hmm. <laughs> <Kusuh. laughs> nah, kan <laughs> uh, kasih Mbak. Kebus kalau nggak ada, terus kan Alquran. Terima kasih Mbak. Kalau di debelka sudah selesai. Alquran semua. Baiklah, Salomet. Terima kasih Mimi, Cindy, dan Mbak Inka. Undur diri ya. dan jangan lupa hmm. mea, ada di mana? Yes. Di YouTube, di Spotify. Kita, Kita juga di ada di Instagram, ada di Facebook dan ada di tiktok, TikTok. <laughs> Yeah. Kita pamit undur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh